halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Kartika Dewi nah bagi kamu yang mempunyai kulit wajah tidak sehat ataupun usang bukan berarti tidak bisa diperbaiki menjadi lebih sehat dan bersih ya guys dan di sini ada banyak cara. Dan di sini aku bakal ngasih tutorialnya untuk kalian, salah satunya itu dengan menggunakan bahan alami, campuran tomat dan kopi. Tomat mengandung senyawa yang disebut likopen, yaitu senyawa antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas sehingga dapat menjadikan kulit lebih bersih dan sehat. Dan sementara itu kopi tidak hanya untuk diminum sebagai uh, mata biar melek gitu ya kan. Namun juga bisa membuat kulit wajah menjadi lebih bersih dan sehat. Nah nggak pakai lama di sini aku mau buat tutorial cara menyampur tomat dan kopi tapi di sini aku mau ngasih tahu dulu apa aja manfaat dari masker tomat dan kopi ini tadi manfaat dari masker ini tuh yang pertama membuat kulit menjadi lebih bersih dan yang kedua menutup pori-pori dan yang paling penting itu dapat memutihkan kulit wajah kalian oke okay? serta mengencangkan kulit wajah inilah cara-cara untuk membuat masker kopi dan tomatnya, oke? Okay? bahan pertama yang aku gunain itu ada piring, sendok, tomat dan kopinya ya guys. ini aku pakai kopi satu sendok dan ini tuh tomat yang udah aku uncurin. di sini aku mau campur dengan kopi. Sini, aku pakai secukupnya aja ya, guys. Aku pakai satu sendok kecil, kita campurin ya, guys. Dia sampai berbentuk seperti pasta, lalu digosokkan ke wajah kita. Oke, okay. dan ini udah terbentuk seperti ini. Dan sekarang kita coba letakkan di wajah, oke okay guys. Dan di sini aku udah bersih mukaku dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya kita pakai maskernya. Berhubung gak ada kuas, jadi sini aku pakai tangannya, guys. dan udah jadi kayak gini ini ditunggu selama 15 menit sampai dia mengering dan dibantu dengan digosok-gosok ini ya guys biar kulit mati yang ada di wajah ini tuh terangkat gosok-gosok gitu ya guys karena ini tuh dia kayak scrub gitu karena kopi itu kan dia kasar jadi dia tuh bisa ngangkat kulit-kulit mati yang ada di muka kita gosok ini dan aku bakal ngasih tahu ke kalian kayak mana uh, muka aku setelah menggunakan ini oke okay? jadi kemana mana ya guys dan inilah hasilnya guys setelah aku pakai masker itu aku tuh jadi ngerasa tampak lebih kencang kulit wajahku tampak lebih halus di bagian pori pori sini tuh banyak yang terbuka terbuka dan kasar di sini tuh tampak lebih halus gitu Kan? dan lebih seger aja gitu nah untuk kalian uh. jangan lupa tonton video aku ini like, komen, dan subscribe buruan yang belum subscribe ya guys dan jangan lupa tonton video-video aku selanjutnya apa aja yang bakal aku buat tutorial apa yang bakal aku buat dadah